Oke, okay, Anda masih mendengarkan kami, UNIC FM dalam acara Dialog sini dan kita kerjasama UNIC FM dan Yayasan Seni Cemerti. Kita masih berpercaya dengan komunitas anak wayang Indonesia bersama Sigit, Aji, dan adik kecil kita, Vicky dan Asta. Oke, okay, kita kembali ke pertanyaan Mbak Ina ya, Mbak Dian di Bapak tadi. Dia bertanya ke adik-adik ini. Dia, Mbak Dian ini dari Bapak tanya tentang... Uh, teater itu kan sulit. Nah, kalau teater itu versi anak-anak, menurut Tiasta, di Titiki di itu gimana? Berteaternya tuh teater seperti apa yang yang pernah ditempaskan ceritanya apa biasanya? Dik? Ceritanya ya tentang kegiatan sehari-hari. Hmm, jadi latihannya juga nggak perlu apa nggak perlu harus uh, dibuat-buat begitu ya? Enggak. Enggak terus cerita ide ceritanya dari mana ya dari barang-barang naskahnya juga bikin ya. sendiri bikin sendiri bikin sendiri wah hebat ya jadi penulis naskah bisa begitu lalu uh, dalam sebulan pernah pentas uh, selama ini sudah pentas berapa kali udah masih ingat nggak atau yang terakhir pentas kapan nih yang terakhir di UGM UGM Lalu kalau setelah pentas itu berapa lama? Satu jam? Enggak Kok sampai? Enggak nyampe. Eh, sampai Biasanya berapa persinya? Iya Setengah jam mungkin ya? Iya nah, Lalu biasanya uh, urunan apa kalau kakak-kakak ini? Mas Aji, masih gitu itu tuh apa? Ngajari atau malah mau atau malah bentak-bentak? <laughs> ya itunya hmm, oh gitu ya. hmm. lalu oke okay. kalau tvk kira-kira uh, anda ingat nggak pentas-pentas yang terakhir itu apakah juga sangat dibantu oleh kakak-kakak dalam pengertian bantu itu sampai ke ceritanya ditentukan dia kemudian alur ceritanya gimana Udah.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 ceritanya terakhir ini Di terakhir ini itu apa kenangan-kenangan waktu masih kecil yang paling berkesan oh, ceritanya gimana itu ceritanya itu apa tuh ada anak ya ada sebuah keluarga itu hmm. membeli sepeda untuk anak-anaknya dan ada anak yang bandel dan orang tuanya itu hanya apa tuh tukang becak Nah, kita mampu membelikan sepeda seperti yang dibelikan orang lain Jadi jadi anak tembelnya? Wah, enggak Enggak, jadi tukang Iya Ya, boleh ah, ya. ya. Lalu, biasanya uh, proses itu sampai latihan sampai berapa lama? Iya Untuk satu pentas itu? Satu pentas, kalau kemarin itu karena mepet cuma seminggu Oh iya, jadi? Iya, jadi Di panggung enggak gugup, enggak berantakan gitu? Oh, saya enggak ikut Oh iya Selatan <laughs> Oh biasanya begitu ya, hanya seminggu ya. gitu ya? gitu, seminggu latihan? Iya nah, Lalu, apa enggak, enggak berantakan nanti waktu pentas hanya latihan seminggu itu? Enggak Lalu waktu latihan itu, apa enggak justru kebalikannya, enggak sekolah? Enggak Biasanya latihan jam-jam berapa? Ya, habis pulang sekolah nah. Sore-sore janji dulu <laughs> nah. Pakat gitu ya, biasanya pihak pementasan itu berapa orang? Hmm, berapa orangnya? Kalau yang terakhir? Jumlah. 6, ke 7 ya, Tentu gitu ya? ya. Nah, Oke, okay. mungkin saya beralih ke Mas Sigit dan Mas Aji Ini ada pertanyaan dari Mas Arya, dari pinggir tadi yang mengatakan bahwa kemudian semacam Anda ini yang Anda kelola ini uh, sebenarnya jarang juga itu karena menyangkut persoalan-persoalan bahwa dunia lembaga seperti semacam itu biasanya malah seperti dilakukan oleh LSM sementara ini Anda mengklaim bukan LSM tetapi juga bukan semacam grup dan semacamnya nah kira-kira visi dan misi itu seperti apa? pertanyaan dari mas Arya ditinggit tadi iya ditinggit <laughs> kalau anak wayang itu sebetulnya emang bilang, ala Sam Samir ya, bukanlah, coca-coca so -so ini genggengan, <tuk> <Genge> <tuk> genggengan cacili-cili ya. gitu, genggengan, gengg ya. di gang mergangsan, gengg <tuk> di <tuk> uh, kita visi-misi uh, persahabatan cinta dan damai, metode yang digunakan apresiasi, jadi sebetulnya cuma menjelaskan itu aja, bahwa, uh, dan konsentrasi dampingan adalah anak-anak, itu tiga titik yang yang kami pikir sangat penting bahwa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah perdamaian, adalah kedamaian dan kedamaian itu tidak mungkin tercapai bila kita kita semua adalah orang-orang yang apa ya, yang yang bisa dikatakan nah, bodoh atau kurang pengetahuan sehingga um, uh, sehingga hanya dengan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, masalah itu jadi untuk, untuk untuk menghindari kebutuhan itu satu-satunya senjata untuk di, di Indonesia ini saya rasa hanya hmm. apresiasi, dan apresiasi itu tidak bisa uh, tidak bisa begitu saja dikenalkan ketika kita sudah dewasa apresiasi itu harus dimulai sejak sejak anak-anak ya, jadi ya. ketika mereka dewasa mereka punya cukup banyak pengalaman untuk menghargai orang lain, untuk menghargai suatu keadaan, untuk menghargai ya segalanya gitu. Jadi visi-visinya nah, ya bukan saya, ya. saya pikir memang ya. itu visi yang anak wayang hmm. Oke, okay. tadi <guruh> ada yang menarik saya pikir kalau kita perbincangan dari sesi yang sebelum lagu itu ada yang menarik bahwa seperti yang dikatakan oleh Sikit tadi uh, di Jogja ini banyak sekali mahasiswa sekolah sekolah, sekolah kuliah mereka mungkin banyak waktu yang luang sementara sisi yang lain mereka mahasiswa itu ngumpul atau bertempat tinggal di kampung-kampung yang juga banyak anak-anak semacam asta semacam fiki seperti itu apakah itu juga bagian dari pemberdayaan mahasiswa untuk untuk karas seperti itu pemberdayaan masyarakat dengan umur seusia fiki dan asta seperti itu ya saya pikir uh, pertama-tama uh, bahwa masyarakat Jogja itu uh, yang tinggal yang di kampung ya saya ter Eh, karena masyarakat itu tinggal di kampung semua hmm. sebenarnya itu harus memberikan ruang ya. ruang eh, untuk memberi apa, untuk eh, berinteraksi dengan masyarakat luar eh, problemnya sebenarnya itu banyak kasus ya eh, bahwa masyarakat eh, masyarakat kampung asli itu mintanya lebih dihargai hmm. lebih dihormati ya, mereka merasa begitu E, harusnya akan e, mereka mencoba bahwa kesempatan-kesempatan yang yang yang yang de, apa, memanfaatkan sumber daya man, apa, manusia ini e, itu bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap masa apa mereka sendiri seperti contohnya bahwa seperti kita di anak wayang itu memberi, e, memberikan ruang kepada anak dan memberikan pendidikan itu kan sebenarnya termasuk pendidikan murah sebenarnya kursus bahasa Inggris tidak bayar sepeser pun, kayak hmm. apa semua itu daripada kursus di lembaga pendidikan yang bayar berapa puluh ribu sebulan itu kan nah, itu luar biasa sebenarnya mirip gitu ya uh, uh, makanya uh, mungkin selain kegiatan TPA dan sepak bola yang selama ini saya ketahui yang diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Jogja itu, ya, ya sekarang itu masyarakat sendiri berpikir bahwa kesempatan-kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan pada generasi muda terutama dari anak-anak. Oke, yang terakhir yang mungkin bisa dicapai dengan apa yang selama ini eh, sudah dicapai oleh anak-anak Indonesia. Saya lihat Dari pusat itu Anak-anak Anak-anak Yang terutama Yang eksis Yang artis yang, yang, yang, yang tetap Apa ya Memang bermain e, Merasa Anak rumah Di anak wa, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, <tuh>. mereka Bisa menjadi katakanlah Semacam pemimpin di, di lingkungannya Maksudnya Ketika dia di sekolah Dia Dia e, berani Karena dia punya Aktualisasi diri Yang sangat ya sangat, sangat kuat gitu dia bisa dia bisa tampil misalnya di sekolah ketika dia mungkin ketika di TPA dia bisa tampil di sana dan itu tuh yang yang luar biasa yang yang bisa dicapai di anak-anak dan, dan pengalaman jadi anak-anak bisa jalan-jalan kemana-mana bisa melihat bisa melihat uh, kali urang bisa melihat proses pembuatan terak di kota kecil dan lain sebagainya itu bisa lihat apresiasi seni di galeri itu hmm. pada burung yang lain saya kira perbincangan dengan anak lain Indonesia kita cukup cukupkan sampai di sini dan kita kembali ke Mas Adi Silakan Mas Adi ya terima kasih Mas Gus terima kasih juga Mas Aji ya dan juga Mas Sigit ini yang sudah hadir malam hari ini di studio UNISI di Asta Ya dari muda, Anda pecinta sini dan Anda seniman, Anda mungkin juga mahasiswa seni di kota Jogja yang kita cintai ini. Demikian perbincangan bersama Mas Aji dan Mas Ligit dan adik-adik kita ya. Melalui sekali saya kira ini adalah satu gerakan yang sederhana dari sebuah kampung kecil yang namanya Mergangsan ini. Di dalam satu kampung besar yang namanya Jogja ini mungkin termasuk langka ini. Saya kira perlu dijadikan model untuk kampung-kampung lain yang juga mungkin merasa kesulitan untuk bagaimana meng, apa namanya mengumpulkan anak-anak kecil dalam satu komunitas kreatif.